Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak besunat, tak mandi wajib, bezina kerjanya, jangan suka kepada orang kafir. Mantasab bahabi hub. Siapa yang suka kepada orang kafir maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir maka tontonlah kori, -kori ah. Cari di YouTube koriyah banyak koriyah koriah di sana. Bagi anak-anak gadis koriyah. Yang anak lajang jangan menengok koriyah. Ayatnya tak ingat muka koriyah itu ingat. Yang lajang, tontonlah kori-kori Nah, ini Jangan lagi ditonton itu sinetron sinetron Korea-Korea Rusak, nanti pas mau sakratul maut Datang dia ramai-ramai Apa yang selalu kita tengok Apa yang selalu kita dengar Itulah yang akan datang Waktu kita sakratul maut nanti Pas kita sedang Oh, datang artis-artis Korea Sanjay Dut, Bachan, Datang semua Datang orang membisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Datang dari oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Kalau nak percaya, baiklah.